Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya ada info bahagia dan penting sekali buat kita semua para fans Dicatat jamnya persahabat ya Sore hari ini jam 5 sore tentunya Lesti Kejora akan hadir di Poles Kepoin Eklusif di video.com nih persahabat ya di sini tentunya Lesti Kejora akan membahas Uh, Lesti Daily ini para sahabat ya, wah tentunya kita trendingkan para sahabat ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan tentunya Lesi Kecil selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran dan kesuksesan tentunya. Postingan tersebut telah dipost lagi oleh akun Instagram Korea Nuska Leslar ya yang memberikan sebuah caption dikatakan di situ jangan lupa hari ini poles. Kepoin lesti sukses usahanya bos babi katanya ya tentunya sore hari ini lesti kejora akan membahas usaha lesti daily para sahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus buat idola kesayangan kita lesti kejora dan ke kabar selanjutnya ini para sahabat di sini tentunya ada info penting kembali. Di sini akan ada meet up member Leslar area Malang, para sahabat, ya. Di sini tujuh bulan monsteri Leslar, di, para sahabat ya. Di sini bakal ada pertemuan Leslar Lovers, para sahabat, ya, daerah Malang di sini tentunya mudah-mudahan saja. Untuk kita semua diberikan kelancaran kebahagiaan terus ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan tentunya. Di nih, para sahabat, ya, di sini juga bakal hadir nih pertemuan Leslar Lovers. Minggu 28 Februari 2021 jam 11 siang Tentunya lokasinya di Raja Simalang nih para ya Tentunya benar-benar saja selalu diberikan kelancaran kebahagiaan buat kita semua para fans Tentunya selalu kita doakan terus ya buat idola kita Selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran sampai menuju halal Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid dan tentunya Semakin uh, banyak sekali mudah-mudahan orang-orang yang mendukung dan support idola kita, Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin-vitamin kit -vitamin hari ini dari Lesti, Kucura dan Rizky Bilar ya. Mungkin ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, bang minucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh